Kasus kita hadir segenap masakan kecamatan Wonorejo bisa yang kami setuju santri-santri PKR Amin Sana akan order api, sana gudang. Nah, contoh yang penting, Mas Tani Lecantri PKL dapatnya pas. Tinggal cukup, saya cukup angka masjid kita, Hai, hai, ada hai, hai, ini hai, baik hai, hai, hai, hai, hai, baik hai, hai, hai, hai, hai, hai, Masjid Gang Kalian allah Subhanahu Wa Ta'ala pun kali masjid di Axel dan Itu saja ke itu Ini betul Jadi masjid itu, di Jenengan kok penduduk to sing paling saya baca itu lagi, enggak dibudayakan di tempat di yang di, di, di masjid itu makmur di makmurkan, sopo sehingga makmur di masjid ati pun al masjid menjadi angstar dini luh, yaum alatilah ilatiluh, dan orang masajib Allah sembah taal antara ini pun rajuluh, al-muallad masajib, enggak ati ini kemana dan masjid ini ini perlindungan Allah sing ora pernah ngira Allah Subhanahu wa taala tahalhamdulillah sendiri muteni perpisahan dari PKN karena ini enggak ada ning mboten niku petane gande-gande tapi gunane adalah liya ini MC ini pada gande-gande Allah Swt tidak memenuhi serius, buat tenangan terbukti itu sumpah. Berarti Allah. Dan Tanggani, Niko, sumpah. Berarti memenuhi serius dikaitkan bersyabah, serius tenang. Tandani Niko enteng sumpah. Sumpah pun dengan kehadiran Nabi Teluh Ziksa ini amat-amat berpengaruh Dengan dunia ini Sijikus Allah sumpah dengan waktu kehadiran Nabi Isa Alaihissalam, Nabi yang diunggunkan kali umatnya sampai-sampai diangkat Oke. Jadi anaknya bersalah Ini luar biasa Nabi Isa nomor kali besok sumpahkan Nabi Musa alai Nabi yang dipalami mucizat ilmu kanuragan yang luar biasa sehingga lautan disabet tongkat jadi daran ini, tongkatnya jadi pulau segede Nabi Musa ini kalau yang datang, itu ini. ketia ini kayaknya ini sebersinar kakces merkuri yulati di antara pun Nabi Musa saking Nabi Musa niku jadu gitu Lihat ini Pas lesu Mata Nuwani ngambung Bucu ini Sebab bernumosnya kaya paku Ngambuh Bucu ini masih berodol gitu Ini kan Nabi Musa Nonton kawat baru mesti bernumos paku gitu Jawa, banyak si ya, Lopok, tape. Bayi Susu, di Nanti tol pinten jauh jam setengah jam sih Saya saling apalagi kor Bayangan orang kiralangan, orang demo bukit banget. Macuma dan bukit orang kiralangan, alhamdulillah ini harus benar. itu sangat, di luar desa. Saya dan pondok terjadi sana Ini saya terjadi. Nih. Ini gue selalu kosong. Kapan-kapan kita kau juga ada. Ada protes sanat juga ada. Kambing sana juga ada. Nah, ini insya Allah. Ini masih perlu sedikit. Kan mungkin manggil ketanggulan, manggil di pondok, jadi kaum lembek, terdakwa di pondok, ini kita gak ke tanah, ini harus tetap umbo terdakwa antara di cinten sih belmangket ini kok, mungkin di pondok kemungkinan besar, alhamdulillah pendidikan nasional mau ngaji, saat ini alhamdulillah pun ya menghitung perkembangan zaman, kebutuhannya tuntutan zaman dapat dengar nih, kemudian dan hasil di keluar, bukan dari smk menentang SMP, menentang SMA, setiap segala ini Fah insya Allah ya kebutuhannya masyarakat Indonesia ini, ya, tercukupi. nih saya ingin dari presiden yang handal masuk SMA gitu, insya Allah nih saya ingin dari pengusaha yang handal SMK saya ingin dari punya yang sore-sore masuk api selain akal di koran nah itu insya Allah nih ini pun yang ditemukan, pada tahun itu pun sampai pun. pun komplit kebutuhan, memang kebutuhan itu Karena Rasulullah Rasulullah dari Ya Rasulullah menawi panjlinan Yesus Duri bumi kali ini sore bumi itu saya pundi. umur kau nggak mati, itu saya itu isorek bumi nggak mati. Jawab Rasulullah saw jawabannya kau ngerti. Lek panjen, ulama itu pada germanji. Lek panjen Umar itu pada hadir. Lek panjen sing juga juga pada lomang. Lek panjen sing melarat pada sabar. sing mau kau tidak pada trisik. Kau ingin jumeri bumi, tapi timbagi sore bumi. Agresif. Niku kemudian nunggu, mesti sejahtera. Terus dari sana yang bunyok niku di, di bawah niku lima unsur niku, sihji ulama sing pulungan joni, so. Omar ya. sing adil dan ini saja bayang-bayang-bayangan Indonesia nih Insya Allah niku sekapan lagi kita akan jadi bawal uh, jantung tembang bobo bobo ya. Kapan-kapan ulama ada Omar ini jejer kesampingan saat ini tanda-tandanya sudah ada itu podok-podok pengin Indonesia supaya sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala, cara nih gimana? Wow. Indonesia ini makmur banget negara Indonesia walaupun tuh bersuku-suku, anda itu tapi nyata ini aman Indonesia, Indonesia itu rumahnya ada enam rumahin, tapi aman. Kenapa? Dari mengusir rumah Islam rumah nonwan yang nasrani, rumah katolik, kalau pak Hindu, rumah Buddha, rumah Ucuh, nih negosiasi agama katakan Indonesia nih tapi nyatanya aman soalnya kok kabe ini masuk rumahnya Dewi Dewi urusi umat Dewi Dewi -dir. kita bertentangan lingkung agama yang lain, tidak kita tidak pernah melihatnya kita kita semua urusi umat Dewi Dewi pun masalah kata umat-umat itu nih saya begitu-begitu harus menentos ilmu agama sangat perlu di harapan kita urusan umat ini Om Om ini kita terus kita dan kita umat ini Masya Allah, si belum tersebut malah, Insya Allah putra-putra lari-lari ini -lari belajar terlihat lapangan lurus niku pemain atau sih jadi mengambilkan umat islam juga umat islamin jelasin saya niku umat islam sudah indonesia ini tanpa tanpa itu kita kita pokok bau itu itu yang Mau motor pasang pelaran, nih Ini buat apa? Kapan sampai Kapan pun jenis jenis ini dulu lebih di Iya, ISO, tapi so, okay. buatkan ISO dulu. Malah buatkan pena, nih. Sinek naik sebenarnya dari di. Kalau ini nanti, oh, ini ulama kemaji umar bumaro, keadil, akhirnya gelombang, sini, malam, pokok, sabar. Sing Mau itu kode di sini. dalam kehidupan, kehidupan masyarakat, selalu enak. Nah, ini memang. Kabeh diperlukan langitoni yang odon ke Kalo nanti Sumatera, terang Niku niku rata-rata oleh kalo nanti kalo Alhamdulillah, kus, Klo, cata, tapi ngga nah, itu nah, enak bulu. Masukai kabel, kabel di tiba, iyalah enak banget Akhirnya saat kita tidak kita Jadi kita ini, kita ini kemiskinan Tapi mesti dihujudnya, kalau kita mau Cuma kita ini, seandainya, seandainya kita miskin, ini sabar Masa kalau pun Al-Fatih, Rasulullah, Daudun-Daudun-Daudun-Daudun Sakeh, mana-mana Memuat, ini, lesam Baru, lehabi, imbang suki, si, syukur Luang, suki, lo, kebentino, kebentino, alhamdulillah Tapi, ya, jauh-jauh larat, ya, jauh-jauh larat Jauh-jauh larat, singa-jauh dari hal-hal Ya, seandainya Apalagi Sambalah, sungguh, Daudun-Daudun Setiapnya, pun kalah Dan, mulai, berkampir, Bisakah lah? teng Indonesia pun, Indonesia pun dengan takon Indonesia enak, enak, Kalau pun ibadah boleh dan sekali itu Indonesia. Insya Allah berubah Indonesia mumpung jajan negara adidaya kemungkinan ya sepuluh tahun 20 tahun lagi kalau Indonesia sendiri tertaruh jantung terima dua puluh dua puluh lima kompung sebetulnya dengan jantungannya kita ini gagas taruh dengan masyarakat ini dikisi cakar kagak ini panganannya agak ini ini jangan kayak mantul mamon baca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 warga yang sedang diperlukan ke ahli warganik Allah subhanahu wa ta'ala al fatihah Haudi wal dengan semua putri kami satu budaya terpadat. awal atau akhir sabtu purno. Nanti mampah lancar